Good. All the love boss gas kan tested oh we're Uh, di tempat ibu jauh yang Haya panen coklat, kopi, susu Nani aku berdengung murah